ada sebuah kabar spesial untuk kita semua persahabat ya kita ke kabar pertama Lagi-lagi kita dibuat bangga kepada idola kesayangan kita Leslie Kejora, ini tentunya congrats dengan lagu Bawa Aku ke Penghulu Adalah salah satu lagu penelusuran trending untuk kategori lagu di sepanjang tahun 2021 Wow, Google Your insights, persahabat ya trending satu di Google pencarian terpopuler, Masya Allah Mudah-mudahan selalu membuat bangga dan selalu berkarya dengan baik. Amin. Info ini kita dapatkan juga langsung dari akun Sendala Putih, Anaskar Bilar. Ada kalimat Ganson yang dituliskan di postingan tersebut, Masya Allah, pokoknya bangga, bangga banget sama kamu dek. Katanya, aduh Masya Allah banget ya. Gimana nggak bangga, seorang Lesti, seorang Diva Dangdut selalu menerahkan prestasi yang sangat luar biasa. Banyak tanggapan komentar juga yang diberikan Dari postingan tersebut Yakni dari akun Dwi underscore mengatakan Masya Allah teruslah Berkarya makin bersinar Lesti kejora Wow luar biasa Dan kita lihat juga selanjutnya komentar lain Diberikan dari akun Suhartini 979 mengatakan Masya Allah tabarakallah Alhamdulillah teruslah berkarya Bumil baby L Sehat-sehat bumil cantik, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Banyak doa, banyak support, dan banyak dukungan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Ke kabar selanjutnya, ada sebuah postingan juga, momen spesial ketika di channel YouTube-nya Rizky Bilar. Persahabat, ya, kolaborasi bersama. Citra Kirana dan Kak Reski Aditya Ini seru banget persahabat ya Di momen 4 ini Ada suatu kebanggaan kebahagiaan langsung Kita dapatkan persahabat ya Karena Leslie Kejora langsung Disanjung oleh Kak Reski Aditya Kak Reski menyampaikan Sejujurnya Persahabat ya Dede Lesti itu sangat cantik aslinya Wow dari Fadity TV Cantik banget aslinya Ternyata persahabatnya Masya Allah Disanjung langsung sesama artis, Kak Rezga Aditya langsung mengatakan dengan kalimat yang sangat luar biasa membuat kita sebagai fans sejati, leslar, bangga dan bahagia. Postingan oh, tersebut juga ini direpost oleh Agung HP Kentang Kota Sultan. Ada kalimat ketsen juga yang tuliskan. Kalau belum ketemu langsung, gak usah sok menilai, wahai kau manusia durjana. Wow. <laughs> Memang di luar sana masih banyak orang yang menilai Dede Lesi kejora persahabat ya Kalau sudah lihat langsung pastinya kalian tentu ini memuji dan menyanjung Lesi Kejora. Ini salah satu bukti yang kita dapatkan dari sesama artis Kak Reski Aditya Dan untuk berikutnya juga persahabat ya di sini ada sebuah kalimat komentar Yang diberikan dari akun mama tiga jagoan mengatakan Aduh, padahal sudah diulang berapa kali Tapi tetap aja ngakak Bisa ayah ini anak bikin orang senang Masya banget ya Untuk selanjutnya perhatikan juga ada sebuah postingan, ini momen ketika dicinta adalah setelah episode 15 Ini part yang sangat luar biasa di akhir, masa sahabat ya Kebucinan, kegiatan yang sangat luar biasa dari idola kesayangan kita Perhatikan, doa dipeluk manja banget ya Dirangkul, dipeluk, masya Allah, isi tercinta, nyaman banget dipelukkan sang suami, masya Allah Selalu saja membuat kita baper dan gemes melihatnya, pas sahabat, ya dan mudah-mudahan saja episode untuk Cinta Abad Lesa selalu tentunya panjang Dan ratingnya juga bisa di atas terus bersahabat ya Mudah-mudahan dukungan kekompakan semakin solid Mendukung yang terbaik karya-karya dari Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya ada sebuah unga spesial yang kita dapatkan bersahabatnya Momen ketika di Bandung dari awal kejuara saat belanja perabotan ya foto bareng sama orang-orang yang sangat tulus mencintai inola kita ini wow masya allah banget ya alhamdulillah mudah-mudahan inola kita selalu banyak dukungan selalu banyak support dari orang-orang yang baik untuk berikutnya ada sebuah postingan juga yang kita dapatkan persahabat ya ini momen ketika tentunya di backstage Indonesia ini langsung dari orang yang melihat persahabat ya Emang tadi pungkiri, salah langsung. jadi Alasti Kejora ternyata sangat cantik banget. Banyak pujian, banyak orang-orang yang selalu tentunya mensanjung Lasti Kejora. Masahabat ya, sebelumnya ada karya segi Ini juga sebelumnya ada orang-orang terdekat dari Elasti yang bilang kalau Dede Elasti itu emang cantik banget. Dede Alasti hanya, Alhamdulillah, mengucap amin. Masya Allah banget Tentunya ini suatu kebanggaan, Suatu kebahagiaan yang kita rasakan yang kita dapatkan, masya Allah sehingga, persahabat ya ketika vlog atau podcast dari Kear Bruzer bersama Leslar ini juga secara langsung Om Dedi menyampaikan sebuah kalimat kalau dia Deddy emang cantik banget aslinya itu udah beberapa dari artis yang persahabat yang sudah menyatakan langsung bahwa Lesley Kejaran itu emang aslinya itu sangat cantik banget, masya Allah gimana lakinya gak tambah bucin coba apalagi sekarang tambah makin cantik persahabat ya, luar biasa mengidolak kesenangan kita, mudah-mudahan sehat, bahagia, amin ya robbal alamin, dan untuk berikutnya juga perhatikan ada sebuah info penting ya persahabatnya sekedar menginfokan kembali, jangan sampai lupa acara KPI penganugerahan KPI 2021 yang akan digelar di Indonesia tanggal 17 Desember hari Jumat nanti itu akan diisi dengan Orang-orang yang sangat berkualitas, salah satunya di deklasi ke idola kesayangan akan tampil di atas panggung Indosiar sebagai bintang tamu, persahabat ya, Masya Allah. Jangan sampai lupa dicatat tanggal dan jamnya, tanggal 17 Desember jam 20.30 waktu Indonesia Barat, kita akan menyaksikan secara langsung di Indosiar, Anugerah KPI 2021. Yuk, persahabat ya, sama-sama dukung yang terbaik untuk kesayangan kita. Berikutnya kita lihat juga sebuah unggahan. Ini spesial juga nih semalam. Wah wow, ada yang lagi main piano sendirian tuh persahabat ya terciduk kak Rizky Bilar. <laughs> Ini postingan sebelum Lesti kejora sampai di Jakarta persahabat ya kita lihat aja nih. Ini diunggah kembali oleh Agus Dalputih ada skor Bilar. Ada kalimat gansan yang dituliskan, malam ini aldeeran yang leslar, jadi ngebayangin si kakak telepon ini terus didongengin kisah risol, katanya tuh aduh, <gifat> eh nggak taunya dia langsung balik nggak jadi teleponan deh, katanya tuh masya Allah, dan kita lihat di kolom komentar banyak tanggapan. Banyak respon yang diberikan, yakni dari akun Doremi Mini Faridu mengatakan Ini sebelum Dede pulang, Alhamdulillah semalam udah sampai Jakarta lagi Tuh, sahabat, ya, momen ini Sebelum Dede ke Kejaora sampai di Jakarta Masya Allah banget, ya, inilah kesayangan, luar biasa Dan kita lihat juga ada komentar lain diberikan dari akun l 739 Semalam Dede sampai rumah jam 2 malam di Jakarta, min, katanya tuh, wow luar biasa makanya presential tinggi ikutin banget nih pengen cari tahu keberadaan Lesti dan Rizky Pilar. Dan selanjutnya persembahan yang kita lihat aja di sini juga ada info penting untuk kita semua langsung dari Indo TV official yang mana Alhamdulillah, Lesti Bilar ini masuk nominasi pasangan terpopuler akhir tahun 2021 wow, dengan kode nominasinya V3 persahabat, ya yuk kita gaskan, buktikan kembali kebaran-baran kita untuk selalu kompak mendukung yang terbaik untuk idola kita ada cara persahabat untuk mendukung, kita lihat di kalimat caption info yang dituliskan, dukung Lesti Kejora dan Rizky Bilar untuk memenangkan kategori pasangan terpapunan akhir tahun 2021, simak baik-baik mekanisme dengan tiga cara untuk vote. Like postingan ini dan share di Instagram Stories sebanyak-banyaknya. Jangan lupa follow terlebih dulu Instagram Indotv underscore official. Ayo, dukung jagoan Fervous agar jadi nomor satu batas vote sampai tanggal 25 Desember 2021. Ini batas votingnya tanggal 25 persahabat ya Dapat tanggal 25 Desember 2021 Jangan kendor, jangan lengah Kita buktikan kekompakan kesulitan kita sebagai fans sejati dari Lesti Dan Rizky Pilar Dalam postingan tersebut juga banyak komentar Tanggapan yang diberikan dari para fans sejati Perhatikan kan persahabat ya yakni ini dari Agung Instagram mufarroh21gmail.com mengatakan Leslar semangat, wow, dukungan untuk Leslar emang luar biasa banget di persahabat yang mudah-mudahan bisa menang kembali di nomor satu. amin kita masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya jangan kemana-mana tonton stay itu dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaik, terbaru, terupdate selanjutnya ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.